Halo teman-teman, kali ini kita akan melihat mobil Mainan mobil yang ada di Asia Plaza Tasikmalaya Wah, lihat teman-teman Ada banyak mainan ya Wah, ada robot juga Ini robot perempuan teman-teman Wah, ada apa lagi ya? Wah, banyak sekali Teman-teman, ada mobil juga loh Wah, mobilnya keren-keren ya harganya mulai dari 40000 sampai dengan 150000 teman-teman lihat teman-teman ada mobil mini Wow mobilnya kecil-kecil tapi banyak ya Wah keren sekali teman-teman ada mobil remote control juga loh teman-teman lihat teman-teman di dibannya sangat menarik ya. Wah, keren sekali. Dan banyak sekali. Teman-teman bisa berkunjung di Asia Plaza Tasikmalaya ya, teman-teman. Wah, di sini ada mobil apa ya, teman-teman? Wah, ada pesawat, teman-teman. Harganya garden, santai teman-teman sebelahnya juga ada ah. robot juga teman-teman wah ini robot dinosaurus ini uh. robot mobil. wah keren ya teman-teman uh. ada yang sama, di Jadi, uh. mobil, teman, -teman. Dan mobil pemadam kebakaran teman-teman tanggih ya Kemudian ada mobil remote control Aww. Wah ada mobil Molen teman-teman Mobil Molen Digunakan untuk mengaduk smartphone. Wah ada spator juga teman-teman Wah ada Ultraman teman-teman Ultramannya besar sekali Lihat teman-teman Ada robot juga Wah, Harganya mahal Sekali teman-teman 219.000 wow. ini mobil robot teman-teman. Mobil ini bisa jadi uh. robot jika kita menekan tombolnya. Kalau uh. oh, yang ini bukan remote control, ya teman-teman. Oh. Lihat, teman-teman, harganya Rp48.000. Wah, kita lihat di sebelahnya, ya teman-teman. Ada bis juga bis tayo Keren Bis tayonya teman-teman Ada warna hijau Warna merah Ada warna kuning juga tuh Di atasnya teman-teman Kita lihat ke samping lagi ya Wah Ada mobil remote control Mobil ini keren teman-teman Wah ada mobil polisi juga Wah, nanti ada polisinya dong. Nino, Nino, Nino. Wah, keren. Mobil remod kontrol ini dibatuh serta 120. Wah, yang ini 160 teman-teman mobil -teman, polisinya. Mahal juga ya. Kita lanjut ya teman-teman. Begitu banyak model mobil polisi ini. Ada mobil sepator juga. Wah, mobil pengangkut ekskavator. Kita geser ke samping ya. Wah. Di sini ada mau robot Avenger, teman-teman. Lihat. Mobil Avengers ini memiliki tombol di bagian perutnya. Harganya, teman-teman, yaitu sekitar berapa, teman-teman? 120000 Kemudian ada lagi teman-teman Wah mobilnya banyak sekali jenisnya Ada mobil truk Mobil molen Mobil pengangkut Dan mobil eksavator Wah mobil derek juga ada teman-teman Kita geser lagi ya Ada kereta api teman-teman Wah ini mobil yang ada relnya Kemudian ada mobil offroad oh, teman-teman Wah Keren ya Kita lanjut ya teman-teman Ini mobil Apa ya teman-teman Wah Ada dinosaurus Dan ada truk mole Pasti Mobilnya keren Jadi pengen beli ya teman-teman Harganya 156.000. Wow. Hal juga ya. Wah, ada mobil excavator, teman-teman. Excavator. Harganya sekitar 67.000. Masih murah ya, teman-teman. Ayo kita lihat lagi, teman-teman. Oh, ada motor. 6, 5, ada motor klasik, teman-teman motor ini bisa kita gunakan untuk ngebut di jalanan wah ada robot juga loh teman-teman wow keren-keren ya mainan di sini dan ada banyak sekali juga yuk kita lanjut wah ini ada apa ya teman-teman ada robot kemudian ada robot dan ada mobil monster truk, wow, keren. Kemudian ada apa lagi ya teman-teman? Yuk lihat yuk. Wah, di sini ada robot dan ada truk juga teman-teman. Wah, disini ada topi teman-teman. Wah, mobilnya berwarna hijau. Mobil sampah. Ada juga yoyo. Wow, keren-keren sekali. Pokoknya, aku bangga teman-teman bisa datang di sini. Wah, ada mobil kecil, tapi harganya besar. Ada mobil SpongeBob, teman-teman. Wih, ada robot juga, loh! Wah, mantap! Mantap, teman-teman! Mantap! Ada habis tahu juga. Wah ada dinosaurus. Wah sini ada helikopter, ada robot, ada Ultraman. Terus Ultra Ultramannya ada yang berwarna merah dan biru teman-teman. Yuk Ada dah Wah ada dinosaurus juga. Percula satu. Wah ada kepiting teman-teman wah ada binatang laut juga ya ternyata kita geser ke sebelahnya wah ada bebek keren ayo teman-teman kita lihat lagi ada truk teman-teman wah ada mobil polisi juga warnanya nino nino itu ya teman-teman ya ayo kita lanjut lagi teman-teman ada apa aja ya di sini ya yuk kita lihat lagi wah ada robot ultraman dan power ranger teman-teman wah ada warna biru merah terus ada mobil teman-teman wah ini mobil apa ya teman-teman ini Mobil off-road Dan ada juga nih teman-teman Wah Mobilnya banyak ya bergantungan Tapi pengen ambil Yuk cari lagi yuk Wow Mobil tahu tayo Wah, Ada juga nih teman-teman Mobil pengangkut Binatang Wah binatang apa ya teman Wah ada binatang gajah yang diangkut mobil truk Wih Ada polisi lagi Ada pistol-pistolan teman-teman Ini namanya pistol air Ayo kita lanjut lagi Wah Masih banyak lagi loh Mainan kecil-kecil Keren ya teman-teman Wah wah wah aku jadi bangga dan ingin sering main kesini. Wah ada super robot, kemudian ada, ada mobil robot teman-teman. Ini robotnya bisa berubah jadi mobil. Wow. Kemudian teman-teman lihat di sebelahnya ada mobil, ada molen, pemadam kebakaran. Wah. Ada mobil Pertamina juga loh teman-teman Keren kan teman-teman Mobil Pertaminanya keren wow. Ada mobil truk Molen juga Wow Harganya cuma Rp39.000 aja loh teman-teman Murah kan Wah ada robot Ini namanya robot Power Rangers Ada warna kuning Jauh, merah, pink dan biru Wah, lihat lagi teman-teman Wow, ini ada mobil banyak sekali jenisnya dan macamnya Ada mobil kebakaran teman-teman Ada pesawat juga loh Wih Wah, ada hewan juga loh Wow, ada sapi, kerbau Wih, wih, wih, wih, wih. Okay, yeah. Ada zebra juga, dinosaurus Banyak juga ya Macemnya Lihat lagi teman-teman Wow Wah ada dinosaurus teman-teman Wah dinosaurus ini keren ya teman-teman Wah banyak oh. Ada truk molen molen ini bisa mengaduk semen untuk membangun gedung atau perumahan teman-teman Wah ada robot Batman Ada Gangsing juga Boom. Wih banyak pokoknya deh Dude, crap. Ayah, Jadi bingung milihnya teman-teman Ada robot Power Ranger teman-teman berwarna kuning oh, come on. Ayah, Ada tembak-tembakan juga dan pistol-pistolan Wow Duh. banyak sekali ya teman-teman Jadi bingung ya teman-teman teman-teman datang oh, no. ke sini ya.